serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia, kabar menarik, dan kabar terbaru pastinya, dari Leslar, tentunya baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini Ada kabar yang tentunya membuat kita semakin bangga ya, kepada idola kita Terutama pada Bunda Lesti Kejora, nih persahabat belakangan ini memang sempat viral banget nih tanggapan Lesti di media sosial. Kali ini dikabarkan oleh akun tabloid Novo Official. Begini tanggapan Lesti viral. Istri Rizky Bilar anggap hal itu menjadi berkah. Wah, wow, Masya Allah banget idola kita ini. Lesti Kejora ini anggap, persahabat ya, hal itu... Menjadi berkah Masya Allah Coba kita lihat ke slide berikutnya Belakangan ini Beredar meme tentang judul Berita yang diikuti kata Begini tanggapan Lesty Misalnya seperti heboh Will Smith menampar Chris Rock Begini tanggapan Lesty Dan kita lihat juga persahabat. Akibat fenomena tersebut Lesty pun akhirnya Buka suara Ia mengaku tidak paham dan heran Dengan hal itu dan kita lihat juga persehebat ke slide berikutnya saya sendiri bingung sementara ketika saya ditanya saya nggak pernah jawab apa-apa saya nggak pernah ngomong apa-apa yang banyak ngomong suami saya jadi bingung kata lesti keciorak tuh persehebat ya <guluh> ini sih luar biasa banget inilah kesayangan selalu membawa keberkahan untuk banyak orang dan kita lihat juga kalimat berikutnya Meski begitu, Lesti tidak merasa dirugikan Akibat namanya yang jadi meme hingga viral Tuh, persahabat ya, Lesti Kejora tidak merasa dirugikan Dan kita lihat juga ke kalimat berikutnya Buat saya, selagi itu memang menjadi hiburan Kemerkahan pembahasan positif Itu tidak masalah Sok, silahkan saja Untuk hal yang baik-baik ya, mangga saja Tuh, persahabat ya Idola kita yang emang luar biasa the best banget. Mudah-mudahan, lesi Kejora selalu membawa keberkahan untuk banyak orang dan selalu menjadi orang baik, dan selalu menjadi inspirasi untuk semuanya. Amin. Ya, robbal alamin. Dan di postingan ini pun, persahabat kita selamat dengan kalimat caption yang dituliskan oleh tabloid Nova Official meski awalnya kebingungan karena namanya jadi viral sehingga banyak meme Lesti Kejora aku tidak merasa dirugikan ia malah seneng karena merasa bisa jadi berkah Tuh, Masya Allah di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk banyak orang amin. selanjutnya kita lihat juga tentunya momen ketika di acara ICCA dan Leslo Lometa First. Apabila menghadiri acara tersebut persahabat ya, tentu bersanding dengan orang-orang hebat dan orang-orang yang sangat penting banget persahabat ya Ada Ketua MPR juga yang ikut hadir untuk meresmikan ICCA dan Les Metal Force Momen ini pun persahabat ya, tentunya membuat kita semakin bangga juga kepada suami seorang Les Dikejara ini Diunggah oleh akun Sedal Putian Skor Bilar, kita mendapatkan tentunya bocoran soal nama perusahaan. Dalam sebuah kalimat ketsen dituliskan, Ini loh Muhammad Rizky Bilar, laki-laki cerdas, pekerja keras, beretitude baik, punya visi masa depan yang jelas dan bertanggung jawab. Jika dia hanya menikmati momen viral tanpa usaha, tanpa visi masa depan yang jelas, gak akan ada itu LE atau Leslar Entertainment, LM atau Leslar Metaverse, dan ternyata sudah membentuk PT Berkah Leslar Abadi. Wow, para sahabat yang di garis bawah ini, nama perusahaannya PT Berkah Leslar Abadi, dia bukan hanya ongkang-ongkang, kaki ngikut istrinya, dia laki-laki, dan seorang suami. Dia tahu secara persis tanggung jawab dan peran dia sebagai kepala keluarga. Bangga banget jadi fans dia yang belum dua tahun ini. Saja dia sudah mencapai banyak hal di mana nggak sembarangan orang bisa mencapainya. Tetap menjadi seperti sekarang ya Kak, humble, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Sukses terus ya kak bisnisnya, I am support so of you. Jadi kalau masih ada yang memandang rendah semua pencapaian kamu, coba tolong ke dokter dulu. Sepertinya hati pikiran dan matanya perlu diperiksain biar sehat semua. Tuh sahabat. Di kalimat ini pun kita mendapatkan tentunya kebahagiaan dan kebanggaan bahwa. Idola kesenangan kita, para sahabat, ya, tidak hanya punya Leslar Entertainment, Leslar Force, tetapi mempunyai PT atau perusahaan berkah Leslar Abadi. Dan disumbang juga para sahabat di kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat. Salah satunya dari Agung Chill Out Baby Bu, mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, keren banget emang ya. Anyway, I Min. Mean. Sepertinya PT berkah Lesler Abadi, ini justru perusahaan besarnya yang menawangi LE, termasuk LM. Cuma selama ini belum dipublis nama PT-nya, karena di awal baru ada kanal Youtube LA doang, belum diinfo lini-lini dan rencana pengembangan bisnis lainnya. Wow, Masya Allah banget ya, semakin bangga gak nih warga Konoha. Mudah-mudahan berkah barokat. Semoga menjadi contoh baik untuk banyak orang, Amin. Dan untuk selanjutnya, para sahabat kita menggambarkan Baby L ya. Selain Panda, Papa dan bundanya viral. Kini giliran Baby L yang viral di akun TikTok, persahabat ya, hingga dikomentari oleh orang Malaysia. Ini sih satu kebanggaan banget ya untuk warga Konoha. Orang Malaysia mengatakan, ah comel, muka dia macam kait kartun Boss Baby Tool. Wow, masya Allah banget persahabat ya. Macam Boss Baby, ini sih memang cute banget, persis banget persahabat ya Bang El. Semoga menjadi kebanggaan orang tua dan mudah-mudahan menjadi anak yang seleh pastinya. Amin ya robbal alamin. tuh Rich. Dan cool baby Boss, Abang El Masya Allah luar biasa Dan berikutnya juga bersahabat Jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara-acara idola kesayangan kita di Leslar Entertainment Karena mulai hari ini bakal ada kejutan yang akan kita dapatkan special Ramadan with Leslar Dapur Bunda Lesti akan menemani kita semuanya di sore hari ini Yuk, sama-sama kita support dan dukung acara-acara program terbaru idola kita karena di dapur Bunda Lesti ini, persahabat, Bunda akan kasih tips menu buka puasa. Tuh, persahabat jangan sampai ketinggalannya untuk selalu menyaksikan acara program terbaru Ramadan with Leslar. Kita akan yang terbaik dan pastinya kita masih menunggu kejutan lain di siang hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.